Baiklah persahabat untuk mengawali Perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik Pastinya kepada Lesti Kejora Yang sedang tentunya sakit tipes persahabat Mudah-mudahan Bunda El Diberikan kesembuhan Cepat pulih, cepat sehat Dan bisa beraktivitas kembali Amin Begitu banyak doa persahabat yang diberikan Dan Bunda Lesti Kejora pun Tentunya saat ini masih dirawat di rumah sakit Dan Alhamdulillah Tentunya kita mendapatkan info dari Torik Halilintar semalam yang menjenguk langsung Bunda Lesti di rumah sakit. Mereka tentunya, Alhamdulillah para ya, bisa main Ludo bareng. Alhamdulillah banget nih kalau melihat seperti ini, kita selalu tentunya happy dengan apa yang selalu disuguhkan oleh Leslar. Terlihat sudah membaik Mudah-mudahan Bunda Lesti cepat pulang ke rumah Dan mudah-mudahan cepat sehat kembali Kita simak persahabat beberapa tanggapan komentar Begitu banyak yang tentunya diberikan Di antaranya dari akun ninu Kipeh Mengatakan, lihat gini doang sudah happy banget Karena berarti Bundanya Patih udah membaik kondisinya Syafakallah Bunda, amin Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Dinda Sinta 768 Emang DBD itu kudu harus dirawat di rumah sakit karena bisa bahaya kalau lama penanganannya Dan Alhamdulillah lihat ini dia udah bisa main Ludo Mungkin tinggal nungguin transpositnya dia naik dan insya Allah secepatnya pulang Amin Kita lihat juga jawaban dari Skyburu mengatakan Biasanya, kalau di BD, dirawat 3-4 hari, soalnya anakku pernah kalau udah trombositnya naik, udah diboleh pulang. sebagai cepat sembuh ya bundanya, L, dan bisa beraktivitas lagi, Amin. Bismillah ya, mudah-mudahan, bunda Lesti tentunya cepat sehat, cepat sembuh, dan bisa beraktivitas lagi. Dan semoga doa baik dari kalian semuanya, diijabah dan dikabulkan oleh Allah, Amin. Kemudian juga persahabat berikutnya, ada sebuah artikel nih dari kapalagi.com. Potret Rizky Bilar, pose OOTD bareng baby L, papa sama anak kompak, ganteng, dan stylish. Wow, Masya Allah Kalau sudah melihat penampilan idola kesayangan kita emang selalu bangga Apalagi abang L tidak pernah gagal dipakai Pakaian apapun, model apapun, cocok. Persahabatan, masya Allah, kita lihat juga nih. Kelima yang ditulis diunggah ini, dalam potret ini mereka berpose sambil naik moge. Outfit mereka benar-benar kembar, ya. Clovers, wah masya Allah, gak cuma kembaran baju sama papan lo, BBL juga kembaran dengan, nah, mamanya juga cute banget. Katanya tuh, saat di Tanah Suci, Lesti juga pernah menandani BBL dengan puffer jacket warna coklat yang serasi dengan Bilar kita simak juga nih ketiganya juga sempat berdandan kompak dengan outfit serba hitam duh BBL lucu banget kan kalau first katanya itu Masya Allah melihat betapa kompaknya pasangan ayah dan anak ini, gak heran jika para fans memuji penampilan Bilar dan BBL luar biasa, semoga dukungan semakin banyak, doa baik semakin banyak yang diberikan dari orang yang tulus, mencintai Lesnar family. Amin. Kemudian juga persahabat selanjutnya, kita lihat juga di sini ada kabar yang sangat membanggakan. Alhamdulillah persahabat, lagu insan biasa masih masuk trending di Singapura. Ini menempati posisi ke-9 trending untuk musik di Singapura. Alhamdulillah persahabatnya. Ini membuktikan juga kekompakan dari fans memang terbukti dengan luar biasa. Kemudian juga persahabat, selanjutnya ada sebuah tentunya postingan video. Ini yang selalu nuntut idolanya yang sempurna, bagus nih untuk dipahami persahabat ya. Jangan berekspektasi tinggi, idola lo juga manusia tuh persahabat ya. Jadi untuk semuanya nih yang selalu nuntut idolanya sempurna, bagus juga nih untuk pemahaman persahabatan. kita lihat juga di beberapa tanggapan setuju jangan nutut idola itu untuk melakukan sesuai kemauan kita karena idola juga manusia kadang ada salah ada benar sama seperti kita wajar namanya manusia gak ada yang sempurna ada juga tanggapan dari nundung.awalia yes setuju banget kita sebagai fans harus tahu batasan support karya bisnis, dan usahanya tanpa mencampuri terlalu dalam kehidupan privasi idolanya. Jangan mencoba masuk yang bukan ranah kita, dan harus diingat, Kehidupan adalah proses dan idola adalah manusia biasa. Su, iringi proses idola sambil mendoakannya akan lebih baik dibanding mencampuri urusan idola. Tuh, persahabat, ini bagus banget untuk dipahami ya. Kemudian juga kita lihat di story-nya, Mama Kejori ini baru saja mengunggah foto A.B. Ternyata A.B. ini hari ini sedang berulang tahun. Happy birthday, A.B. ini mudah-mudahan sehat selalu, bahagia, dan semoga... Rumah tangga dengan Kak Rara juga Sakinah Mawadahwarrohmah Doa terbaik nih untuk Kak ini. Mudah-mudahan keluarga besar Leslar Selalu bahagia, amin Masih menunggu ceritakan hingga kabar terbaru Lainnya di hari ini jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube di yang akan selalu memberikan Kabar terbaru, kabar baik Kabar bahagia dari Lesti Dan Rizky Billar. Ini diinformasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh